jadi khusyut itu kalau tasrifan sholatnya tuh khusyut khusyut khusyut mana nih takut, takut kepada Allah sehingga menurut saya pekerja-pekerja Korea gini tampang-tampang gini sudah nyari uang kerja di negara ateis terus ada waktu kencing ya biasanya nyuri waktu sholat tuh 5 menit itu karena izin untuk apa? ke Thailand ke sholatnya terpaksa di ruang apa? Thailand, asal jadi klosetnya ya jangan yeah. di klosetnya itu menurut saya sudah bentuk khusyuk karena yang mendorong itu adalah ketakutan kita akan hukum Allah, Allah. kita takut kalau meninggalkan sholat, sholat. tapi kamu gak usah bayangkan khusyuk kayak ulama-ulama, mursid-mursid solat mengwangi, sampai lupa waktu ya di PHK kamu ada-ada <laughs> <laughs> jadi anda memutuskan diri waktu ke kamar mandi itu sebagai waktu yang akhirnya kamu gunakan untuk sholat, sholat. sholat itu sudah ekspresi kekhusuan anda itu sudah cukup, tidak lama, tidak mufti, ada <laughs> orang islam <laughs> ya saya ulang lagi khusyuk maknanya takut apa takut. jadi takut itu macam-macam takut meninggalkan perintah Allah itu sudah bentuk khusyuk meninggalkan perintah Allah sudah bentuk termasuk takut sholat lama itu juga bentuk khusus karena begini kalau ada sholat lama kemudian melampaui batas waktu yang diizinkan dan kemudian anda ditegur kemudian anda di BHK nanti pulang ke istri nanti istri kamu salah sholat barang. nanti sholat menjadi pro, jangan sampai agama ini menjadi kambing selamatkan sholat anda termasuk jangan sampai anda di karena melakukan sholat nanti sholatnya jadi problem, jadi momok, oh gara-gara sholat dibiagalkan maka kalau anda sholat pas, pasti tadi 5 menit tadi itu bagus sholatnya sak, sholat tidak jadi momok peker jika Rasulullah SAW, saking baiknya itu kalau ada petani kok sholatnya suwi-suwi ya sama Nabi ditegur yang riwayat itu ada seorang petani pengembala unta, sholat makmum muat dan Jabal, imamnya itu baca fakor Yakroh Surat Tahun, Pak Gok. Youtobe Lucipta, jadi membaca Surat Pak Gok. Lama sekali. Akhirnya sebentar nih, wah, ini bisa dimarahin majikan saya. Kalau saya teruskan, makmum dia. Tengah-tengah saudara, dia mufarokoh. Semangkulu kulhu selesai, pokoknya imamnya akan tinggal. Yakroh Surat Ikhlas, saya suka, saya tak khawatir. Terus, imamnya tersinggung. Wah, itu orang munafik Fatih, Mami gak sampai selesai hari ini sehingga cerita dua orang ini mengadu ke Rasulullah, muat mengadukan ini makmum baliloh karena Pak, tinggalkan Muat tinggalkan imam si kedua ini yang penggembala Pak, kambing atau pekerja lah pokoknya Pak lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah ini muat imam gak bener ini, kita sibuk ya dia main surat gak korok tapi ternyata Nabi itu menyalahkan muat Mati nah, itu yang disalahkan, bukan makmum yang beli, yang berhentak tadi. Menyalahkan? Imam. Imam. imamnya? Menyalahkan imamnya? Afat tanun antayamu, an. Inaminku munafirin, kamu jangan ulang seperti ini. Nanti orang akan jeda sholat, karena sholat jadi pro. <tuh> jadi kalau kamu nanti khusyuk, nanti ada setengah tua di malam jadi imam sholat. Khusyuk apa? Tidak <tuh> ada yang berakar. Sekarang pas saja. ma. <tuh> pas. pas. Ini saya jadi, Anda milih sholat, meskipun dengar bising pabrik apa itu sudah bentuk khusyuk. Karena yang menggerakkan Anda adalah ketakutan meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa wow. Ta'ala, dan, ta dan makna khusyuk adalah takut. yakni takut tidak melakukan perintah. Hmm.